Selamat siang semuanya, jadi sekarang kita bahas untuk saham KF ya. Oke Saham hai, Harga paling tinggi 7575 sementara hai, itu adalah 590 selama hai, Selama hai, hai, hai, hai, hai, hai, 2020 sampai dengan Januari 2021 oke okay. sederhananya gini ini saham udah apa ya, dibilang dibilang anomali ya, maksudnya unpredictable, udah nggak bisa diukur, prediksi dan lain-lain kenapa kayak gitu? karena pergerakannya yang terlalu volatile banget ya agak sulit. Nah, saya coba tarik bikin garis support di bawah 591, 1001, S1002, eh kemudian ada di 2392, kemudian ada di 3129 ini ya yang dilihat ini ya. support-supportnya garis-garis support, support, Garis -garis support 3129 2392 1192 sekitaran sini untuk supportnya nah kalau dilihat dari chartnya ya ini seperti ini gitu kan Hari ini dia bergerak turun lagi di 3020 ya. Tadi 3000 200 atau 3100. Ya, ini saya coba tarik ya garis dari high low seperti ini oke, okay, high low nya 1, 2, 3, 4 dan break, breakdown kemudian untuk high nya begini ya untuk high nya, simple aja analisa saham dengan cara yang paling simple, support resisten. Oke, okay, dari low kemudian high ditarik garis diagonal seperti ini. Ya, di sini dia nggak sanggup untuk break kemudian sideways. Lama lama ini sideways. Ya, sideways dia kisaran 2300 sampai 3200 sideways. Kemudian barulah dia break di sini, ya, nih. Nih. Si. Nah, dimulai dari sini harga sudah tidak wajar. Nih. Dimulai dari sini, harga sudah tiwa tidak wajar. 3500 Dimulai dari 3500 Harga sudah tidak wajar. Perhatikan itu. Nah, kemudian dia bergerak naik lagi. Oke, saya perbesar ya. Tadi sampai di sini tiga ribu sampai tiga ribu harga sudah tidak wajar naiknya wow tiga ribu empat ke tujuh ribu wow jadi cepat naik cepat turun oke okay. harusnya sih udah pada paham ya terus pertanyaannya adalah gini uh, apa tuh namanya kalau misalnya kita beli gitu, di harga lima ribu, di harga empat ribu di harga empat ribu bahkan ya, itu gimana sekarang? Di harga tiga ribu, tiga di harga empat ribu, di harga empat ribu itu gimana sekarang? Oke, okay. kita kembalikan ke caknya, dia bilang, ya, dia bilang. Pada saat dia menyentuh 3.400 ini, ini adalah starting anomalinya. Oke. Okay. Nah, di 3.500 sekali ya, 3.500. Jadi, kan eh, yang namanya pergerakan saham itu kan ada history comeback. Ya, yeah. history comeback itu, suatu saat dia akan kembali lagi ke situ entah short term atau long term Yang jelas Suatu saat dia akan kembali lagi ke situ Berulang-ulang akan seperti itu terus Nah perlu dicatat di sini ya Tadi saya wanti-wanti sekali 3400 3500 Itu harga sudah tidak wajar Oke, Kemudian dia bergerak naik Nah sup support dadakan ini yang enggak wajar ini dia break ya, dia break breakdown ke bawah menuju 3.136 36 support ke yang tadi berusaha kita buat 3129 ya. Nah, apabila dia nantinya break lagi ya, maka terdekatnya adalah di sini. 2300 sampai 2400 kisaran segitu. Kalau dilihat dari MA-nya pun juga 5, 10, 20 ya. Itu jauh banget jaraknya gitu. Jauh banget jaraknya dan bahkan untuk MA 20-nya baru baru baru bisa dikatakan baru turun. Untuk MA 20-nya baru Turun sementara M5, mengatakan memang dia sudah breakdown. Oke, kembali ke pertanyaan B awalnya adalah, kalau punya 5.000, bagaimana nih gitu ya? Nah, saya jawab dengan asumsi berbagai alasan ya. Yang pertama adalah hold. atau lepas atau Average Down kan ini ya pertanyaannya KF 5000 hold atau lepas atau Average Down pertama ayo ya kita bahas dulu satu-satu uh, kemudian silakan di telah sendiri ya masing-masing setiap action itu pasti ada dampaknya ada efeknya dan ada syarat syarat tertentu syarat dan ketentuan berlaku dan lain-lain dan lain-lain setiap action pertama oke okay. kita lihat di hold apabila kf di hold harga 5.000 4.000 sampai 5.000 lah taruh oke okay. 4.000 Sampai pertama, kalau kita hold, oke. Okay. Kalau kita hold, ya kan? Pertanyaannya cuma satu: kapan dia akan uh, membel, mantul, mantul ke asalnya lagi. Jadi, setelah itu kita analisa kapan. Kf mantul, mantul apa, apa ya? Ya, membelah mantul lagi. Nah, kalau kita lihat chartnya di sini ya. Sorry. Saya hapus dulu semuanya ya. Astagfirullah. Oh, nah. Support tetap ada ya. Kemudian di sini adalah uh, pertama kalinya dia uh, bergerak aneh. Jadi polanya begini ya, polanya begini. Kan gitu ya kayak gini ya polanya nah kalau pola seperti ini ya kan ada kemungkinan nih ini saya berbicara kemungkinan ya ada kemungkinan ya kan dia akan membentuk pola yang namanya uh, head and shoulder jadi saya saya ulang ya perhatikan baik-baik di sini pelan-pelan saya 1 2 1 2 Kan gitu. Ya. Maka ada kemungkinan dia akan membentuk pola yang sama sebelum puncaknya atau bisa kita dibilang dengan head and shoulder. Nah, head and shoulder ya kan berarti kalau misalnya eh, dia akan membentuk head and shoulder, berarti dia akan bergerak di sini kemungkinan dia akan berkilak di sini di 3290 atau 3110 di sini ya, sini ya. ya jika ya kan jika dia mantul lagi jika dia mantul lagi begini begini begini dan begini, sehingga membentuk, gar, uh, sehingga uh, mencoba untuk breakout dari resisten sini ya, resisten ini di 5000. Lalu dia akan bergerak begini ke bawah lagi, seperti yang saya, saya bilang ya. Ini chart simple ya, cat simple, semua orang bisa, semua orang tahu caranya dan mudah sekali. Pola head and Soder. Dasarnya adalah Histori dari saham itu sendiri Dimana semua saham setiap pergerakan saham itu biasanya dia akan kembali lagi ke sebelumnya atau berada di daerah harga yang sudah pernah di eh, sudah pernah dilalui gitu. Entah itu selisihnya, entah itu supportnya, cepat atau lambat. Ya, kita nggak tahu, kita nggak ada yang tahu. Jadi, intinya dia akan kembali lagi gitu. Nah, kalau dia akan kembali lagi, berarti ada kemungkinan memang dia akan uh, membentuk pola head and shoulder ini. Oke, okay. sampai sini paham ya? Oke, okay. jadi hold. Nah, kapan KF mantul lagi? Sini saya jawab, jika mantul lagi ya dan membentuk pola head and shoulder ya, ya head and shoulder maka saat... Mendekati harga itu, lepas coy. Di harga berapa? Di harga 5.500 sampai dengan 4.800 ribu eh, delapan sampai dengan 5.500 hold, kalau teman-teman trader mania semuanya mau hold kalau dia mantul lagi, maka kemungkinan besar memang dia akan membentuk pola head and shoulder lagi seperti ini sekali lagi dia akan membentuk pola seperti ini Nih, akan membentuk pola seperti ini sehingga uh, dari secara keseluruhan ini dia akan membentuk head and shoulder seperti itu untuk uh, kalau misalnya teman-teman uh, berharap uh, untuk eh berharap dia akan mantul lagi dan mengambil action hold maka ada baiknya di harga empat 4800 atau enggak ya senggahnya empat ribu lima ratus lah ya empat itu udah mau siap-siap jual begitu kalau terlejek atas jual terlejek atas jual Kenapa? Karena ini KF udah benar-benar e, di luar batas banget gitu. Itu kalau hold terserah. Nah, hold sendiri ya kan. Yang namanya hold berarti ada sesuatu yang harus dipertimbangkan lagi. Nah, di sini saya kasih untuk bahan pertimbangannya adalah dividen. Kalau misalnya teman-teman pilih hold, pertimbangkan lagi dari segi dividennya. Kenapa? Karena yang namanya uh, history back itu agak lama, ya agak lama dan ya kalau misalnya dapat dividen, oke okay lah gitu kan, Lumayan niscil kerugian gitu kan. Itu untuk hold. Nah, langsung aja yang kedua, saya nggak bahas dividen uh, KF ini berapa di kapan dan lain-lain teman-teman cari sendiri lah ya. Kemudian kalau misalnya teman-teman mau lepas pertanyaannya simpel, apa kalau mau lepas kapan bisa jual? Kapan sih boleh jual gitu. Ya, untuk kalau mau lepas kita kembalikan lagi kesini, ke sini ke Support dan resistance Ini kalau ya, kalau misalnya dia break Hari ini kan break ya 3120 Tuh hari ini 3120 Sementara supportnya 3129 Kalau misalnya dia break Maka kemungkinannya dia akan kembali ke 2390 atau 2400 Nah, di area sini 2400 kalau misalnya ini dia jika ya loh kok pakai jika semua sih kalau misalnya ada yang ini kalau lagi nih kalau misalnya ada yang bilang pasti berarti uh, jago banget dia bisa tahu ini uh, masa depan ya <laughs> maka kita pakai istilah jika jika support di harga Rp 2.400 di harga 2.400 mantul membel membel ya, membel kemudian tes resist di harga di harga Rp 3.120 maka siap-siap jual atau lepas itu jadi KF kalau misalnya kita tunggu ya kita tunggu karena ini udah mau sesi dua juga udah hari Jumat pula ya kan minggu depan kalau misalnya teman-teman mau ngambil action lepas ya kan kapan sih bisa jual nih jika support di harga 2.400 mantul atau membel kemudian tes resist di harga 3.120 Siap-siap lepas Artinya apa artinya Kita butuh yang namanya Ini Dipertimbangkan lagi Konfirmasi candle Itu Konfirmasi candle Hari ini mau lepas Boleh Kalau dia break di 3120 Break up langsung ya. break, break, Break out ya Break out di 3120 boleh siap-siap lepas. Tapi kan kalau misalnya dia breakdown ya kan berarti support terdekatnya adalah 2470. Nah, kalau misalnya dia mantul ke 3000-an, nah ini siap-siap jual di sini. Paham ya? Jadi kalau mau jual sekarang jangan. Kenapa? Karena kita butuh yang namanya konfirmasi candle. Sekali lagi, saya ini penting banget yang namanya konfirmasi candle itu penting banget. Jangan jual jual buy, beli beli buy ya wis Jangan. Jangan dibesian kayak gitu ya. Harus selalu tunggu konfirmasi candle. Oke, ketiga, kalau misalnya kita mau average down. Ya, ini mah bisa dibilang hold plus lepas pakai fusion, tahu fusion? fusion penggabungan ini digabungin aja <kuh> antara hold sama uh, lepas itu digabungin, teorinya seperti apa? Artinya seperti apa dan pertanyaannya, kapan bisa buy? Nah, ini kan gitu ya. Kalau mau fresh dan kapan mau buy, berarti kan kalau down itu kan berarti kan saham yang ada sekarang di hold. Enggak dilepas ya kan, nunggu wangsit, nunggu mantul, nunggu membel ya kan, dan lain-lain banyak banget yang ditunggu. Jadi terus kapan bisa beli gitu kan ya? Kapan bisa beli berarti bicara modal, ada kan nih modalnya kan gitu kan? Kalau misalnya ada ya kan, berapa banyak? Nah itu, berapa banyak kita beli kapan? dan berapa banyak? Oke, okay. untuk jawab pertanyaan seperti ini, kapan bisa buy dan berapa banyak? Ya, seperti yang tadi saya bilang, penggabungan dari hold dan lepas. Pertama, konfirmasi candle. Habis candle, pola, kemudian chart. Misalnya, ini misal lagi ya, misal dia turun ke sini, ya kemudian turun ke sini lagi, ya satu dua turun, <tuh> ya turun atau begini jarak dari support ke support satu support ke support, ya misalnya begini, nah ini ini ya ini garis ini nih ini garis ini perhatikan garis ini kalau dia breakdown ya breakdown di harga 2400 berarti kan dia break lagi minimal ya seminimal minimalnya sama dengan di atas berarti kalau di garis ini tadi kita tarik ke bawah maka nah ketemulah harga di sini berapa nih 1500 atau ya 1.600 lah Berarti Pertanyaannya simple Kapan bisa buy dan berapa banyak so, Jawabannya pun juga simple Buy Kalau ya Buy kalau Kembali Breakdown Kembali breakdown di rentan harga yang sama Maksudnya gimana? 3120 lalu break menuju 2400. lalu break lagi. nah ini. dari 3120, 3100, okay, 3100 menuju 200, 2400 itu kan 700 perak. ya 700 perak ya. Dari 27, dari dari 2400 dikurangin lagi 700 perak nggak ngerti ya <laughs> gini gini gini gini 3100 ya 3100 lah ke 2400 ini kan berarti ada selisih 700 perak toh kalau dia break lagi 2400 break lagi keberapa kan gitu ya ini kan 2400 dikurang 700 perak sama dengan 1700 oke jadi break lagi di 1700 nah di harga ini Baru kita bisa aman untuk flash Down Kalau mau oke? Okay. Dari sini penjelasannya lengkap ya KF ada nyangkut di 4000-5000 hold atau lepas atau flash Down Yang pertama adalah hold Kapan KF mantul lagi? Jika mantul dan membentuk pola head and shoulder maka saat mendekati harga itu lepas coy di harga 4.500 4.800 sampai dengan 5.500 bahan pertimbangannya adalah dividen kalau mau hold itu berpikir lagi ya Mikir kenapa harus hold salah satunya adalah dividen Oke yang kedua lepas kalau misalnya lepas kapan bisa jual enaknya nggak mau rugi jika support di harga 2.400 mantul dan atau membel, kemudian test resist di harga 3.120, maka siap-siap terlepas. Nih, ya 2.400. Jika membel, sekarang kan di sini, berarti kan dia mau tes support. Nah, kalau dia tes support darumi membel, ya kan membel, maka siap-siap lepas. Kemudian kalau average down, gampang aja. Dua teri ini digabungin jadi sama lalu menghasilkan pertanyaan kapan bisa beli lagi yang aman. Nah, jika dia break lagi ini, dia break lagi sini. Nah, di sini di harga 1600 sampai 1700 itu adalah harga yang aman untuk fresh down. Seberapa banyak? Semampunya. Oke. Okay. Demikian untuk analisa KF kita ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Dan untuk teman-teman yang mau nanya lagi Boleh silahkan tanya aja Dan mohon izin Setiap pertanyaan dari teman-teman Akan saya buatkan konten videonya Sehingga bisa dilihat berkali-kali Terima kasih, sehat selalu Selamat sore